Wes, anak tuh, tuh. Terus. Tuh, tuh, tuh. Anak aku kalah kabeh Wes. Woi, lawan aku. Wes, kaya anak Saiki lawan aku. Walah. Well. Lemah. Tuh. Yo. Tuh, tuh. Tuh, tuh. aku tak lawan ini. Tenang kishik, pen. Bos, bos. lagi Ayo aku. ampun. Wah, Mas Pai cukup menang. Hah, hmmm, aku bilang lagi, temen, pusti, buat temen, pusti. Temennya nih, mau aku aku aku paling kesadaran, Lakon kok aku, Tuh, gue nol, ya. Gue ya. pasti jam kita pulang Surat duka gitu, tapi kenapa cek lebar tahu Bismillahirrahmanirrahim madu kosek madu ora kose. oh, kose. aku pengen ngomong karawaknya. madu kosek kose, kose, kose. kose, kose. aku, aku pengen ngomong ke tak aku pengen ini kan awam tak ceket taruh cowok jadi ini aku pengen minta maaf lah karena Mas, Rappoport, tapi Rappoport, tapi Rappoport beli ini menek, gue juga, cah nom, ratan, terus kaya unung. Iya, iya, iya, terus puranya karawak mengenung, hmm, ngerti ya, hmm. hmm. ya. aku, iya, iya, terus lewak kok tetep sambelan, tetep lorak, iya, iya, iya, iya, tapi aku sudah pengen, terus kaya maaf, ya, salam ke, karo sing cowok wingi maaf, wingi, kaya, aku juga, maaf, salam ke, inti, Iya, Mas Kak, sampai eh. ya. Yes, iya, yo. Aku jalur maaf, internet nganu karo, cowokmu anak, aku ya. Yo, anak, mas anak, anak, anak, Musuh tak sama dia assalamualaikum salam iya mas aku kame ngomong di. orang ngomong apa mas? wih, wii apa? dia ngomong tak rungok ke jadi ini ada dik aku kisah asli mau ngekul pasok ada yukwe gelungar wati kisah asli preman preman dek ini beweanku lho masbian aku titi ultraman nih eh, pensiun aku mas mano sak menek korona ini terakkuat aku usai korona ini lo berarti wen aku sih aku Thomas pura orang dik di kowe kecilun wis tak terima pawaname talidit yuk tak terima aku ke nompo wenganan kio pawanone mulak nongki -mula, aku jujur kan rewakmu di Aku seneng ngerawakmu tenang kok. Orang mas, aku udah terima anak nenek ini. Mending awak ITV rampungan W. Daripada kue ngapusi aku ngakui. West West, pokoknya awak wei ITV West akan seminimal W. Wes, rasa-rasa ngasih Ria Di. Di. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. mau ya ketok e-preman tapi way sadar <tuk> nah ini, ini ya, kok, ora langsung teko penpasar orang ora masalah nih gue <tipasar> biasanya kan takonnya show, nopo, oke, gue ngulir, saya bos, Masalahmu, biaya ya, kau jujur tokek di masalahmu, biaya kue ngerti aku setiap ini silo ya. Oh. Oke, kue teh, nak racun silo teh, jenis aku kan tangan kananmu juga untuk silo. Nanti oh iya, baik. Hey, Beritahu sini apa Masalahmu topek, jangan opo. Ya, nepo, aku begini dong. Aku sekarang kan tangan kananmu hmm. <pa riesen> sampai aku di diusah Indonesia yang merdeka. Tapi mau ngerti? Akhirnya aku pun aku gel. tau biar gel. Gel. tau biar gel. Hahaha. urai <tuk> song om, melu asli, dan youtube <tangan> chơi kìa uyên kìa uyên kìa kìa đó có có biết mấy đó đi lên đi lên nói mong gì mà thấy pokoke nek ngene sekarang ngawal dhewe wis kere calon yo nah menurutmu piye ya menurutku aku iki manuso wasna kuperiki pasti dilanjut nek iku bener ana yo nek lanjut yo lanjut tapi kudu ngene wong gampang nek masa widel pokoke iki dilanjut terus urusan konane ngambe aku Oh, kisu oh. oh, salah rasa Aku cuman, cuman maaf kurang puas, teman-teman ya. telponnya, ah Lah, aku suwinan tuh ngangkat-ngangkatnya lah Loh, sapa ini yang telpon? Foto profilnya bagusnya emal, nih Kayak dan bagusnya ngarsal Kita angkatnya, ah Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Tapi mas Gue di Sopo, kok telepon-telepon aku? Ya aku kok merasa salah karena awamu Padahal aku yang bilang gitu Wes jauh malam ke awamu di mau. Aku kis maaf ke awamu Ya intinya aku kis merasa salah banget ke Ya kurang puas lah Baru kamu mas, Thomas oh, Mantang sawang-sawang aku karo Padahal bingi aku Saya kus saya Aku ngerasa Aku Aku Yowes, uno mas. Yowes, gen perjalan saya. Soalnya aku yo laki ono masalah Kia. Yowes nak ngono yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. aku Kia sini ama yang Kia wa Tapi kok wes ada sembuh kini ini petunjukmu ya Gusti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan like channel youtuber Kaiser TV Jason Teur rasa Gunur Demak kedepannya semakin kreatif inovatif dan berguna bagi masyarakat dan juga bisa membawa nama harum kecamatan kudur Semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh